Halo Sobat abadi seluruh pelosok tanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Ini adalah video lanjutan dari video filosofi peci yang pertama Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini Sebelum kalian mengikuti bahasan-bahasan yang mind blowing dengan Abah Silahkan klik dulu tombol like dan subscribe-nya Biar lebih up Nah, kalau udah Yuk, kita langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu Filosofi Peci 2.0. Check this out. Sobat Abah yang Budiman, di akhir video Filosofi Peci yang pertama, Abah sempat mengeluarkan satu statement yang mungkin agak kontroversial seperti ini Peci bukanlah identitas asli dari orang Islam Peci juga tidak menggambarkan simbol yang mewakili suatu agama atau kepercayaan tertentu Kenapa Abah berani berbicara lantang seperti itu? Jadi memang dari sejak awal Peci itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan simbol keagamaan Peci sejak awal adalah simbol khas buruh Melayu Yang kemudian diakuisisi secara aklamasi oleh Bung Karno sebagai identitas nasional bangsa Indonesia sama sekali nggak ada relevansinya yang menerangkan secara langsung bahwa peci hitam ini adalah warisan legasi dari budaya Islam, toh banyak juga kalangan non muslim yang melestarikan penggunaan peci hitam ini, karena mereka paham betul bagaimana latar belakangnya Visi mereka jelas yaitu sebagai bentuk konservasi terhadap identitas budaya bangsa Indonesia Nah kalau katanya ada yang bilang Islam kan menganjurkan penggunaan penutup kepala khususnya dalam kegiatan ibadah sehari-hari ya yeah, that's right so tapi kan ini tidak sekonyong-konyong bisa menjadi dalil yang mengklaim bahwa peci itu adalah tradisi asli dari Islam karena secara kaifiahnya tutup kepala itu tidak menjadi syarat sah atau syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah seperti sholat, batasan minimal aurat yang banyak disepakati kan itu bayna surah warukbah antara bujal jeng tuur antara pusar sampai lutut jadi kalau bicara masalah sahnya ibadah ente cuma pakai sarungan menutupi pusar sampai lutut itu juga udah sah tapi masa sih kita mau ibadah Cuma pakai modal yang minimalis Menghadap pejabat yang sama-sama manusia aja Yang sama-sama makannya nasi Kadang kita sampai ketar-ketir Kita dangdan dulu Kita nyari setelan yang necis dulu Segala diada-adain Masa kita mau menghadap sang pencipta Yang menciptakan kita sebagai makhluknya Kita ngasihnya yang minimalis Disitulah ada yang namanya etika atau adab dalam beribadah Jadi kita juga harus mempersembahkan yang terbaik saat kita beribadah di hadapan sang pencipta kita Salah satunya yaitu dengan mengenakan peci ini Yang notabene peci ini sudah seperti kita tahu bersama adalah salah satu simbol dari kehormatan manusia Jadi ya pakailah peci pas kalian sembahyang Oke? Okay? Setelah menyimak obrolan Abah Dari akhir video filosofi Peci yang pertama Sampai ke detik ini Abah yakin pasti di antara sobat sekalian Ada yang berpikir seperti ini ke Abah Wah Abah tuh rasis ya Abah kok malah mengecilkan Agama sendiri Peci yang selama ini sudah dipersepsikan Sebagai simbol khas dari Umat muslim Malah Abah sangkal dengan dakwaan Bahwa Peci itu Bukan merupakan simbol agama tertentu, bukan orisinil milik orang muslim. Tapi peci adalah simbol nasional milik seluruh bangsa Indonesia. Please, ini masalah objektivitas sob. Kalau faktanya begitu ya, abah juga harus bilang apa adanya kan? Abah nggak bisa mendustakan fakta. Pokoknya jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, tapi jangan salah, selain Abah mengungkapkan fakta yang mungkin agak sedikit memilukan tentang peci itu yang bukan warisan asli dari Islam, justru Abah menemukan fakta lain yang lebih dahsyat tentang kaitan antara peci dengan Islam. Poinnya adalah, kenapa peci yang notabene bukan warisan asli dari agama Islam, tapi pada kenyataannya sekarang ini, peci justru menjadi salah satu aksesoris atau atribut yang paling banyak melekat di kalangan orang Islam. Ini adalah salah satu bukti lain yang bisa menjadi kebanggaan loh buat orang Muslim. Kenapa? Karena peci sebagai simbol nasional bangsa Indonesia yang aslinya bukan sebagai simbol agama Islam, tapi ternyata peci justru menjadi benda yang ikonik yang paling banyak melekat di kepala orang-orang islam misalnya kayak di kalangan para santri atau pelajar Islam temuan ini menyiratkan bahwa para pelajar Islam atau secara umumnya orang-orang muslim itu juga punya kecintaan yang besar terhadap tanah airnya jadi mereka nggak melulu bergumul dengan bahasan-bahasan atau kepentingan-kepentingan internal agamanya Beberapa lembaga pendidikan Islam yang banyak berkembang pesantren, misalnya, memang sengaja mensyaratkan penggunaan peci dalam kehidupan sehari-hari. Visinya ini supaya bisa menjadi sarana untuk memupuk jiwa nasionalisme dari para santri yang lagi nyantren, biar mereka nggak lupa sama tanah airnya. Jargon yang banyak didengungan di kalangan para santri itu kan kayak gini: "Hubulwaton Minal Iman" cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nah, inilah yang jadi fakta penguat berikutnya yang membuktikan bahwa walaupun peci itu bukan tradisi asli dari Islam, tapi orang Islam justru banyak yang setia untuk menggunakannya sebagai bukti bahwa banyak kalangan muslim yang cinta sama tanah airnya. Selain itu, pembudayaan peci di kalangan para santri itu juga berfungsi sebagai trigger sebagai pemicu buat ngeriminding memori mereka bahwasannya dulu itu pesantren berikut para santrinya pernah menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dulu pas tentara keamanan rakyat atau TKR cikal bakalnya TNI itu baru terbentuk mereka dan negara belum punya sumber daya untuk memfasilitasi perlengkapan militer yang lengkap dan akhirnya mereka menggunakan peci sebagai simbol perjuangan mereka. Jadi dulu itu para santri, rakyat Indonesia yang lain, dan juga dengan tentara Indonesia, mereka berjuang melawan penjajah dengan pelindung kepala itu hanya pakai peci. Emang nggak ngaruh sih? Boro-boro kena peluru dari pistol-pistol company, kena bogem komponi aja, itu kepala mereka kalau cuma pakai peci bisa bocor tapi ya seenggaknya penggunaan peci ini ya bisa menjadi salah satu saksi bisu yang merekam bagaimana kerasnya perjuangan santri rakyat Indonesia dan tentara Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nah jadi nambah satu lagi ya filosofi peci yang berikutnya kalau di video yang sebelumnya kita udah mengupas tiga filosofi peci yang pertama simbol kehormatan yang kedua simbol integrasi yang ketiga simbol egalitarianisme dan satu lagi nih filosofi peci yang keempat yaitu simbol perjuangan rakyat Indonesia Teringat dari semua filosofi yang Abah angkat di sini tidak ada satupun filosofi yang Abah gambarkan sebagai simbol keagamaan apalagi sebagai simbol identitas Islam No karena sekali lagi, secara garis besarnya peci itu dari sejak awal memang terorientasi dari nilai-nilai nasionalisme, bukan dari nilai-nilai keagamaan tertentu. Sobat Abah Rohimakumullah kita udah memas tuntas tentang empat filosofi dari benda kecil ini, yaitu sebagai simbol kehormatan, simbol persatuan, simbol egalitarianisme dan simbol perjuangan bangsa. malah Abah sampai bikin dua segmen video ini, ini tidak bukan, saking dahsyatnya filosofi yang terkandung dari benda kecil ini. Jadi sekali lagi, buat kalian yang baru nonton video ini, kalian bisa simak dulu video pertamanya, atau kalian bisa cari sendiri, silahkan acak-acak video di channel Abah Ipan ini. Biar lebih afdol ya, takutnya informasi yang masuk juga nggak utuh. Dan biasanya informasi yang nggak utuh itu yang suka menyesatkan. Pesan Abah, Buat yang ngaku cinta sama Indonesia Kita jangan sampai lupa dengan identitas bangsa kita sendiri Yuk kita budayakan apa yang menjadi warisan kearifan budaya Indonesia Dan jangan sampai minder ya Kalau pakai peci Jadi pakailah peci Oke sobat apa sekalian Segini dulu untuk pembahasan kita kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat semuanya Dan yang paling penting Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Hatur saya untuk segala perhatiannya. Sampai ketemu di video, -video berikutnya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.